No so Oke Oke okay. Okay. Jadi bagian yang awal tadi ya Jadi sekali lagi ada uh, Struktur yang harus Anda miliki ya. Intro, komponen, objektif, setup, gameplay, dan game and conditions ya, tadi intro merupakan latar belakang masuk ke dalam uh, gamenya, nya ya merupakan suatu paragraf tematik ya menceritakan tematik kok bisa saya menjadi ini ya. misalkan karakter anda jadi dukun ya. kok bisa uh, uh, karakter anda jadi dukun gitu ya ada kompetisi apa gitu ya, di dalam gamenya, oke okay. dan uh, mengapa kita harus mencari artefak? Nah itu itu diceritakan semua di latar belakang. Komponen ya, teman-teman. Nah, komponen ini eh, menunjukkan pernah pernik di dalam game Anda, ya. Pernah-pernah apa saja di dalam game Anda. Tidak penting pada saat play testing, tetapi sangat penting kalau sudah hasil final di rulebook final, bahkan di print and play sebenarnya juga ada. Supaya tahu komponen-komponen eh, apa yang eh, dipakai di dalam game, ya. Ada dadunya berapa jumlahnya, kartunya berapa jumlahnya, dan yang paling penting waktu PNP kemarin harusnya juga diberitahu. Nah, misalkan game ini membutuhkan 5 dadu, mata 6 gitu ya. Jadi supaya orang itu tahu oh, untuk bermain game ini saya perlu dadu. Oke, okay. contoh ya kalau di rulebook itu seperti ini. Yang sebelah kiri adalah Kingdom, build, kingdom Builder, game Kingdom Builder bagian komponen. Dikasih lihat ya, oh ada 8 board sections. Ada 4 gold marker. Ada 25 terrain cards. Ada 10 different kingdom build cards. Ada 28 location tiles. Jadi ada angka-angkanya dan nyebutkan apa itu. Di, di komponen yang harus Anda ketahui adalah tidak perlu menjelaskan fungsi komponennya. Location tiles itu buat apa, settlement buat apa, Tirinca apa? Enggak usah dijelasin di komponen, karena itu nanti akan dijelaskan di gameplay. Yang kanan ini adalah rulebooknya punyanya Kaverna, game namanya Kaverna. Nah ini banyak banget, ya. Jadi um, komponennya banyak sama dia di list seperti ini enggak nggak bisa ditampilkan wujudnya ya, karena saking banyaknya. Oke, kalau ini masih memungkinkan ditampilkan wujudnya. Nah, itu ya teman-teman komponen. Objektif atau tujuan permainan selanjutnya ya di dalam groupbook, Anda harus menuliskan dengan jelas uh, apa tujuan permainan ini, uh, pemain ini menjadi siapa, dan apa yang harus dilakukan supaya menang. Harus di-state dengan clear, apakah gamenya kompetitif, kompetitif artinya bermusuhan, tidak ada teman, tidak ada lap, uh, semuanya saling bermusuhan, apakah gamenya kooperatif, bekerja sama, gitu ya saya kita semua bekerja sama menang-menang bersama kalah-kalah bersama ataukah team-based game artinya gamenya membagi pemain menjadi dua tim atau tiga tim oke okay. ataukah partnership gamenya artinya game memungkinkan anda untuk membentuk tim uh, yang berbeda ya berpartner dengan siapa di ronde pertama berikutnya partnernya beda lagi jadi ya, itu contoh game partnership seperti itu nah Uh, Objektif ini uh, sedikit lebih teknis, ya. Pembahasannya daripada yang overview di awal, ya. Jadi, kalau overview di awal kan, kan misalkan begini, ya. Yang di introduction tadi ngomongnya pemain berlomba-lomba untuk menjadi the best king, ya. Raja terbaik di negeri ini, gitu ya. bermain berlomba-lomba menjadi raja terbaik di negeri ini dan berhasil mendapatkan apa suara dari rakyat, nah kayak gitu itu introduksinya. Tapi di objektifnya lebih teknis, jadi bunyinya nanti beda lagi. Menjadi pemain yang paling banyak mendapatkan victory point, nah gitu ya. Menjadi pemain yang paling mendapat, banyak mendapatkan victory point. Nanti di gameplaynya victory point sendiri bisa diperoleh dari suara rakyat bisa diperoleh ketika kita membangun sesuatu di kingdom kita berperang dapat poin juga dan seterusnya jadi di introduction ngomongnya lebih general di objektif itu lebih uh, lebih lebih teknis ya lebih jelas sedikit ya harus ngapain supaya bisa menang ya lebih jelas oke okay. uh, ini contoh ya contoh game pandemic in pandemic you and your fellow players Are member of a disease control team, you must work together to develop cures and prevent diseases of bacteria. Dua jelas di pandemi, kalian ini satu kelompok disease control team. Ya, ada tim di Kalian harus bekerja sama. Nah, ini sudah kelihatan. oh, pandemi gini, gamenya kok? Oh, oh. Nah, itu di state di awal. Oke, okay. before 4 life diseases, blue, yellow, and black, and red, contaminate humanity. Kemudian di-state lagi di sini. Pandemic is a cooperative game. Wah, sudah kelihatan jelas. The players all win or lose together. Menang-menang bersama, kalah-kalah bersama. Tujuan permainan, the goal is to discover cures for all for diseases. Jadi tujuan permainan adalah menemukan antidot atau uh, penangkal racun, eh bukan menangkal, penangkal penyakit itu ya, obat penyakit dari empat penyakit ini penyakitnya hitam biru kuning merah kalah kalau nah ada kondisi kalahnya ya outback occurs nah ini ada udah masuk istilah ini ya, teman -teman ya. not enough disease cube are left jadi disease cube nya habis not enough player cards are left player kartu pemainnya habis gitu ya itu kondisi-kondisi membuat kita kalah oke okay. nah itu ya itu objektif mas setup setup ini adalah bagaimana cara menunjukkan kepada user bagaimana men set up permainan ketika kita buka bungkusnya kemudian untuk bisa ready dimainkan itu ditunjukkan di sini jangan menjelaskan komponen-komponen ini pakai untuk apa nggak usah ya itu bagian gameplay aja just make sure that this in this section semuanya jelas terlihat bila perlu di rulebook diberi gambar gambar cara melayout uh, board gamenya kalau ada boardnya ya atau gambar yang meleot kartu-kartu di meja. Supaya jelas. ya perlu ada gambar untuk orang itu enggak kebingungan. Bingung saya kasih contoh ini. Ini game, enggak uh, lupa saya gamenya. Ini saya lupa. Gamenya saya lupa apa ini. Uh, tapi yang pasti um, ada board dan ada banyak elemen-elemen di sini. Dan setiap elemen ini untungnya diberi nomornya Misalkan nomor satu. Setting up the game. Place the master game board or camelot at its surrounding in the center of the table. Maksudnya dia adalah taruh game board-nya di tengah meja yang besar ini. Punch out the quest for Excalibur, Holy Grail, and Lancelot, and Dragon, and lay them next to the master game board. Asion number two. Nomor dua mana, teman-teman? Nomor dua ini. Ya. Nomor dua itu kelihatannya eh... Uh, iya gak kelihatan sini memang nomor tiga now place the miniature of Excalibur Holy Grail dan bla bla bla on this quest nomor tiga nah ini dia nomor empat the next game place the 12 six engineer nomor empat itu ini nah ini icon apa uh, uh, item-item kecil-kecil ini ya dipakai dan seterusnya jadi diberi nomor-nomor diberi uh, gambar supaya orang Aware, ngerti, dan memudahkan orang melakukan setup dengan cepat. Cepat ya. Kalau anda lihat tidak dikasih tahu nih kartu buat apa, ini item buat apa, nggak dikasih tahu di setup. Karena tujuan setup adalah supaya pemain bisa langsung men-setup permainan dan segera mulai gameplay. Nah ini jantungnya teman-teman ya, jantungnya dari rulebook. Oke, jadi gameplay ini menunjukkan bagaimana cara bermain. Kalau game anda itu pakai ronde-rondean, ya. Jadi pakai ronde satu, ronde 2, ronde 3, dan seterusnya. Atau turn 1, turn 2, atau fase 1, fase 2. Maka Anda harus menjelaskan masing-masingnya dengan uh, dengan detail. Dan Anda perlu memberikan gambaran besar. ya, Gamenya, rondenya terdiri dari ini, ini, ini. Oke? Okay? Jadi harus diberi gambaran besar dulu, baru masuk ke detailnya. ya, Ke detail lebih dalamnya. Oke? Okay? Uh, gameplay menjelaskan alur permainan dengan detail dari awal sampai selesai. Ini saya kasih contoh game namanya Flashpoint. Anda berperan sebagai pemadam kebakaran untuk menyelamatkan korban yang terperangkap di dalam rumah, memadamkan api dan sebagainya. Oke? Jadi ini gameplaynya actionnya banyak teman-teman ya, -teman. actionnya banyak dan banyak hal yang dilakukan. Nah, bukunya cukup baik dengan menyajikan summarize game turn, game awal. Jadi dia ngasih tahu pada saat giliran pemain tiba maka pemain akan melakukan tiga hal. Nah, dikasih tahu, dikasih tahu tiga hal ini. Pertama, melakukan action. Kedua, mengadvance fire. Advance fire yang artinya menjalankan AI-nya untuk bakar rumahnya gitu ya. fire itu berkobar lebih uh, lebih ganas lagi. Nomor 3, replanis POI marker. Replanis POI marker ini POI itu percent of interest. Percent of interest jadi di boardnya itu ada marker-markernya, marker yang hilang diganti baru. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah tiga action yang dilakukan oleh pemain. Padahal di dalamnya itu ada macam-macam lagi. Nah, uh, rulebooknya sangat jelas sekali menunjukkan gambaran besar. Ini teman-teman gambaran besar. Pada saat giliranmu tiga tiba, maka kamu bisa ABC. Oke. Nah, begitu dibalik di halaman selanjutnya. Barulah dijelaskan per detail masing-masing hal tadi, ya. Jadi, eh, apa menjelaskan macam-macam detail dan lebih spesifik. Oke, okay. eh, bahkan juga ada yang menjelaskan complicated subject dan beberapa kasus. Jadi, eh, gameplaynya dijelaskan dengan melalui example. Mari kita lihat ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, pada saat giliran tiba, maka kamu bisa pertama melakukan action. Nah ini, take an action. dan nah, kalau Anda balik ke lembaran bukunya, satu, take an action. Nah ini baru detailnya. Di dalam action itu bisa ngapain kita? Kita punya empat action point, 4 AP, ini action point allowance system, mekaniknya. 4 AP ini bisa dibelanjakan untuk apa? Move, move itu bergerak satu peta. Kemudian bisa buka tutup pintu, itu satu api juga. Extinguish, itu apa? menyiram air, uh, men meredakan api, ya, Meng menghilangkan api maksudnya. Extinguish, menyiram api dengan air, itu juga satu api. Chop ini menebang pintu atau menjebol rembok, itu juga... Pemakan AP. Ini berbagai macam action yang bisa dilakukan oleh pemain. Lebih bagusnya lagi di samping kanan ada contohnya, diberikan contoh kasus. Ini karakter biru punya 4 AP. Yang pertama, dia buang untuk bergerak ke dalam petak yang ada apinya nya makan, makan 2 AP. Kemudian AP sisanya dipakai untuk bergerak lagi ke petak yang kosong, gak ada apinya Satu AP lagi. Yang ketiga, dia membuka pintu ya pintu satu HP lagi jadi empat HP terpenuhi dan seterusnya jadi playing example ini bagus sekali untuk menjelaskan <coughs> uh, uh, gameplay gameplay nya supaya user itu ngerti lebih jelas lagi daripada cuma membaca rule <coughs> oke okay. ada kemudian di bagian rulebook ada beberapa sections yang menjelaskan uh, beberapa hal yang lebih kompleks ya. Jadi hal-hal yang kompleks yang perlu perhatian khusus itu biasanya dikotai gini. Dikotai supaya orang aware dan uh, memahami lebih-lebih gampang. Oke, misalkan ini ya, degun example. Jadi ini penjelasan apabila Anda pakai uh, degun artinya Anda menyemprot air menggunakan mobil pemadam. Ya, caranya dikasih tahu. Uh, Pemain mengocok dadu dan menghasilkan ini, gitu ya. Dadu segitiga sama dadu mata enam. Kalau hasilkan dua tujuh, flip dua tu, Kemudian di flip, kalau dua tujuh gagal di flip menjadi dua, menjadi delapan. Eh, sorry, lima jadi lima tujuh. Lima itu maksudnya ini, teman-teman. Ya, kuadran tujuh, kuadran tujuh ini, lima itu yang sebelah sini. Jadi ditarik, apa namanya, pertemuan antara. Kolom tujuh sama baris 5 Ketemu di tengah-tengah sini. Kemudian di extinguish. Uh, api yang ada di sini. Splash over no effect, no effect. Jadi ini ada lanjutannya. Jadi intinya adalah menjelaskan bahwa kalau degan ini nyemprotnya ke uh, adjacent juga. nggak cuma satu petak, tapi dia bisa menyembuhkan beberapa petak sekaligus. Oke. Okay. Nah, refining gameplay rules, namanya ya. Jadi uh, Kadang-kadang kita perlu menjelaskan lebih rinci lagi uh, gameplay yang kita punya, tapi enggak semua buat tabletop seperti ini. Yang terutama, tabletop yang kompleks, yang akan, yang aturannya cukup banyak dan kompleks, perlu uh, refining gameplay rules. Oke, okay? refine the flow with the before and after event. Ya, Jadi, di refine didetailkan lebih lanjut dengan memberi catatan before and after. Contoh ya, nah ini contohnya begini. Pada suatu game, ketika pemain giliran pemain tiba, maka pemain bisa melakukan tiga hal. Satu, draw two cards, ambil dua kartu. Dua, place on worker, taruh worker-workernya. Tiga, bayar pakai emas. Nah, simple ya. Jadi actionnya sederhana, ngedraw dua kartu, naruh worker, bayar emas. Dasit, gitu ya. Kemudian kita refine, ada detail-detail yang perlu ditambahkan. Pertanyaannya adalah, ketika kita draw to card, sebelum draw to card apa yang terjadi? Sesudah draw to card, apa yang terjadi? Place of worker, sebelum menaruh worker-nya, kita bisa ngapain? Sesudahnya bisa ngapain? Bayar gold, demikian juga. Ya, jadi kita menambahkan detail di dalam situ. Before and after kita do event ini. Kemudian kita tambahkan uh, semacam teks tambahan ya. Draw two cards after drawing cards check your hand limit for maximum five cards. If it exceeded then you must discard down to five. Jadi waktu kita ngedraw dua kartu di tangan maka kalian harus ngecek setelah ngedraw kartu ngecek tanganmu kartu di tanganmu udah berapa karena maksimum 5 kalau kebablasan lebih dari lima dibuang sisanya. Nah, itu. Jadi ada semacam kondisi yang terjadi setelah event draw to card dilakukan. Event ya, event setelah. Nah, kemudian yang contoh yang berikutnya, place all workers. Before placing any worker, you may play action cards from the hand. Jadi ada tambahannya. You may ya, you may itu artinya opsional, artinya boleh, maik. boleh memainkan kartu di tangan atau enggak ya bebas jadi place all worker itu harus draw two cards itu harus ya play action card opsional ya makanya ditambah di teks ini before placing any worker sebelum naruh worker kamu harus kamu boleh untuk memainkan action card oke okay. pay gold pay goldnya enggak ada nah ada beberapa ini kenapa kenapa dibuat refund seperti ini karena ada beberapa game yang complicated step-nya. Ya, um, terutama beberapa game yang memungkinkan pemain lain untuk melakukan interupsi contoh saya lagi jalan reda -reda, gamenya memungkinkan yang action yang saya lakukan itu di pemain lain contohnya adalah game yang paling kelihatan yang paling sering anda cepat jumpa adalah trading card game entah itu Yu-Gi-Oh, Magic Gathering ya, apalagi banyak ya TCG yang lain, Pokemon dan banyak sebagainya. Di mana memungkinkan kita, biasanya, melakukan interrupt. Jadi saya mau attack, nge-build attack saya, di-interrupt. Di-interrupt dengan kartu. Di-interrupt balik, di-interrupt lagi, di-interrupt balik. Nah, itu resolve-nya bagaimana? Ya, resolve-nya. Itu kadang-kadang bikin pusing kepalanya ketika banyak interrupt seperti itu. Oke? Jadi steps nya enggak sih simple tadi, lebih kompleks kaki Karena ada... Uh, pemain lain bisa interupsi. Selain interact, step juga bisa complicated jika mekaniknya memungkinkan semua pemain melakukan action bersama-sama. Ya, melakukan action bersama-sama. Ya misalkan bidding mechanics. kayak ya. Di itu complicated step. Nah, ini perlu perlu apa ya? Perlu di rulebook itu diberi contoh-contoh lagi yang tentang complicated steps. Kemudian di bagian rubuk yang harus Anda tambahkan di bagian akhir adalah game and conditions. Kondisi akhir permainan. Apa yang menyebabkan game berakhir? Contoh, kalau kartu habis, ya kartu deck-nya habis. Atau kalau pemain tertentu mencapai 15 poin. Game berhasil, apa, berakhir. Atau kalau raja atau naganya di dalam dungeon sudah terbunuh. Game berakhir. Dan macam-macam ya. Jadi ada macam-macam game and conditions. Um, when the game is actually over ya yeah, uh, oke okay. oke okay. when the game is actually over maksudnya kapan kondisi game end benar-benar berakhir ya kadang-kadang begini kadang-kadang kalau kita mainnya rounder-rounder nih rounder-rounder jadi si A eh, mungkin saya kasih anotasi aja supaya supaya jelas entar ya teman-teman ya tunggu tunggu, tunggu. Uh, Oke, okay. saya share whiteboard. Nah, ini. Ya, anggaplah ada empat pemain. A, B, C, dan D. Oke. Okay. Ya. Yeah. game menyatakan bahwa uh, kalau <tuh> ada satu pemain yang mendapatkan 15 poin, maka game berakhir. Anggaplah si A ini giliran pertama. Jadi ini rondenya searah jarum jam gini ya. Searah jarum jam. Ya si A ini dapat giliran pertama, B kedua, C ketiga, D ketiga, keempat dan balik lagi. Pada suatu pada ronde-ronde yang terjadi si A ini berhasil mendapatkan 15 poin, Dia berhasil mendapatkan 15 poin. Akhirnya men-trigger yang namanya game end. Pertanyaannya adalah, apakah gamenya langsung selesai saat itu juga? Oke, ketika pemain si A ini mendapatkan 15 poin, apakah gamenya langsung selesai saat itu juga? Ada beberapa game yang iya oke, okay, benar, begitu dapat 15 poin, gamenya langsung selesai. Tapi ada beberapa game yang ngomong begini, jika ada satu pemain yang men game end, maka selesaikan rondenya sampai selesai, baru gamenya benar-benar end artinya apa? karena si A ini starting playernya di ronde tersebut, maka si B, si C, si D ini belum kebagian giliran, teman-teman. Ya, di ronde terakhir ini yang jalan baru si A dan dia dapat 15 poin. Ketika trigger 15 poin game end, maka diberi kesempatan agar B melakukan last stepnya dia, melakukan aksi terakhirnya dia si C juga boleh melakukan aksi terakhirnya dia, si D boleh melakukan aksi terakhirnya dia, baru gamenya benar-benar end. Oke, itu ya. Jadi, uh, sekali lagi, game end conditions itu macam-macam, teman-teman. Ya. Apakah benar-benar really end, atau masih ada tambahan-tambahan tambahan yang lain. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah how players tell their points. Jadi, kalau misalkan banyak-banyak VP, nah kalau VP-nya seri, gimana? Ya, kalau PP-nya VP-nya seri, apa yang kita lakukan? Treatment-nya apa yang kita lakukan? Ya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini adalah game eh uh, lupa sih. Saya, saya agak lupa. Seru juga sih, tapi saya lupa nanti saya cek ya. Intinya uh, mendapatkan VP sebanyak mungkin. The game ends at the end of the round. Oke. Okay. The game ends of the end of round, uh, the game at the end of round in which ya yeah, salah satu pemain mengkoleksi 12 kartu. Nah. Oke. Okay. Atau victory point-nya victory point chip. Jadi ada victory point chip modelnya kayak segi 6 gitu ya. Kayak kart, kart, apa karton segi 6 ini habis maka game end. Oke. Okay. Jadi game end condition-nya itu jelas. Kemudian di bagian bawah ini The player with the highest total Is the winner VP terbanyak menang, menang. Tapi kalau ada dua atau lebih pemain Yang seri Maka eh, kita juga menghitung Selanjutnya menghitung Total jumlah kartu di tangan Serta Barang-barang yang ada di planetnya Ya, Jadi kalau misalkan VP-nya seri Kita lihat Tanganmu ada berapa kartu barang-barangnya ada berapa kartu ya yang paling banyak itu yang menang. Kalau in case lagi masih seri juga, sudah VP-nya seri, kartunya juga sama, barangnya juga sama jumlahnya, maka barulah yang ketiga ini. If there is a still a tie then all the tie player which bukan solusi yang bagus menurut saya karena eh uh, yang menang ini unsur kesenangannya, jadi berkurang. Wah, saya diseriin teman lain, saya diseriin musuh lainnya. Jadi, ini teman-teman, ya, ada aturan yang mengatur kalau seri apa yang terjadi, gitu ya. Kemudian, apakah ada keputusan game-nya diakhiri dengan seri atau enggak? Oke, teman-teman, itu uh, ya, ini satu contoh game lain. Uh, village nama gamenya, nya Game-nya namanya Village Oke, okay. um, Game and Conditions adalah ketika uh, Ini, bukunya ini Buku Hall of fame ini habis terisi orang-orang Maka Game and conditionnya trigger Tetapi di bagian bawah ini, paragraf ini Menjelaskan All other players may perform one last actions in clockwise player order. Jadi artinya kalau ada satu orang yang trigger game end, maka pemain yang lain dipersilahkan untuk menjalankan action terakhirnya. Nah, itu kan. Jadi waktu orang satu orang ini menerap, menerap, meletakkan meeple ke buku ini, yang menyebabkan bukunya penuh, game end, maka pemain lain masih bisa jalan terakhir kalinya. Oke, itu. Jadi game end conditions itu... Berbeda-beda dan perlu di-state dengan jelas. General tips, kalau bikin rulebook, always start with outline diagram of game flow. Jadi sebelum kalian menuliskan bukunya, sebelum kalian menuliskan bukunya, bikin diagram dulu, bikin outline dulu. Ya Game flow-nya dari ngapain, ngapain-ngapain. Supaya enak nulisnya di waktu dibuat. Ya. Yang kedua adalah stick to the same terminology throughout the rulebook. Jadi ada terminologi terminologi yang kalian step di awal itu harus dipatuhi sampai selesai sampai bukunya habis. Jangan sampai bikin dua terminologi yang berbeda. Contoh di game Dungeon Pets, uh, Minion, eh, sorry, Meeple, orang-orang apa miniatur kecil-kecil itu itu di rubuk disebut sebagai Minion bukan Worker. Ya, jadi kalau dipak kalau nyebutnya Minion maka di seluruh bukunya harus pakai kata minion, Konsisten. Oke. Okay. Kemudian <coughs> um, its terminology must be easy to remember or digest. Ini kelemahan kita kalau rubu kita berbahasa Indonesia, ya. Kalau um, kalau Inggrisnya sudah gampang ya discarded and versus destroyed, ya. Kalau discard artinya kartu uh, atau itemnya memang disisikan sementara, begitu, disisikan sementara di samping kamu, gitu ya. Kalau destroy itu artinya benar-benar dibuang dari permainan, dikembalikan ke box, itu destroy. Itu itu apa namanya um, penjelasannya. Dan yang membedakan secara jelas apa perbedaan discard versus destroy, in terminologi yang yang mudah untuk dicerna, tapi kalau ditranslate itu menjadi agak kepayahan gitu ya. Discarded, di jadi apa? disisihkan. Oke, okay? kalau destroyed apa? Di dihancurkan. dibuang. Sehingga kalau di, di rule nya ini diterjemahkan bahasa Indonesia, kita terpaksa nambahin keterangan lagi itu. Ya, eh, disisihkan ke samping Anda. Kemudian kalau destroyed ditambahin keterangan gini dibuang atau dibuang ke box gitu ya, dikekembalikan ke box sudah tidak dipakai lagi. Kita terpaksa nambah-nambah seperti itu. Tapi kalau uh, di rulebook yang versi Inggris, uh, apa terminologinya sudah kelihatan uh, ini ya, kelihatan mudah dipahami. Discovered versus destroyed. Ada banyak terminologi yang lain. Word choice is important, but grammar is devastating. Ya, yeah, pilihan kata itu penting. Grammar yang buruk itu uh, ini apa namanya uh, bisa membingungkan pembacanya yaitu terutama yang bahasa Inggris ya buku-buku bahasa Inggris uh, rulebook yang grammarnya nggak bagus itu seringkali kita salah mengartikan ya subjek predikatnya kita salah mengartikan oke okay? nah uh, makanya itu garan kalau ada beberapa pustakim yang mengeluarkan revisi Bukunya direvisi-direvisi karena ada salah-salah penjelasan satu kata. Nah, rulebook yang bagus itu juga menunjukkan, membedakan mana yang action, mana yang hal yang lain, yang nggak penting. Bold sentence used to indicate player actions. Ini adalah rulebooknya dungeon pets. Kalau Anda kepengen cepat, sebenarnya Anda cukup baca yang merah-merahnya sudah ngerti kok. Choose a size 2 pad from the lower row. Choose a size 3 pad from the upper row. Ya, gitu toh. A group must have goal to take this action. Ya, kalau kalian nggak punya waktu untuk membaca paragraf semuanya, cukup baca yang bulbul ini. Itu yang penting-penting. Ya, seperti itu. Oke, okay, teman-teman. Itu ya, general tips <tuh> Proofreading ya. Proofreading terutama kalau buku Anda bahasa Inggris, uh, Anda perlu melakukan proofread, ya, di uh, dicek grammar-nya, penerbitan uh, Uh, the best rulebook include image of its component as well as graphical example wherever, wherever possible. Ya, the best rule book itu punya gambar-gambar yang banyak, kaya dan uh, unsur grafis yang lainnya. Cuman ini akan semakin tebal lubuknya maka akan semakin menambah beban biaya produksi. Ya, gitu ya, teman -teman, ya. Jadi uh, memang dilema. Satu sisi kita kepingin merampingkan biaya produksi, sisi lain kita ingin menjelaskan secara bermain Ya, makanya, itu kalau board game atau tabletop zaman sekarang, itu banyak sekali memanfaatkan app. Sekarang, ya, sebagian besar dipindahkan ke app. Aturan permainan beberapa dipindahkan ke app. Kemudian, ada aturan-aturan yang kamu nggak usah tahu deh, yang handle app-nya gitu. Yang seperti itu. Ada juga yang rumputnya tipis, terus dikasih link ke YouTube untuk nonton cara bermainnya. Nah, ada kayak gitu, man. ya. Itu lebih eh, inovasi-inovasi lebih lagi supaya. Orang nggak terlalu banyak membaca bukunya, oke? Okay. Um, nah, rule book for different reader ya. Rule book tadi sudah saya tegaskan di awal bahwa rule book ini untuk pemain yang baru pertama kali bermain, serta pemain yang kepengin yang sudah veteran, yang sudah experience, kepengin cari referensinya, cara cepatnya untuk melakukan sesuatu, ya. The expert player look for rule and edge cases. Jadi misalkan ya kita lagi main tiba-tiba kita tahu kita udah tahu aturannya kemudian kita lagi main tiba-tiba kita menghadapi suatu uh, keputusan yang bingung ini boleh enggak ya nah ini boleh atau tidak action ini karena ini begini-begini ini boleh atau tidak jadi bingung sendiri karena di buku di, di rulebook itu enggak dijelaskan boleh tidaknya oke okay? nah ketika kita, si pemain ini baca rulebooknya tidak dijelaskan ini boleh atau tidaknya maka akan terjadi namanya Loop holes, bingung nih, boleh nggak ini? Sehingga yang dilakukan akhirnya pemain tersebut membuat aturan sendiri, aturan sendiri dinamakan house rule. House rule itu adalah aturan bikinan pemain itu sendiri, ya. Karena adanya loop tadi, ya ada celah begitu yang yang yang enggak belum belum dibahas di rule. Loop ini inevitable. Jadi loop itu merupakan celah di dalam permainan yang Lolos dari aturan rulebooks, ya, dan memang tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan kita hanya membuat sebuah revisi. Oke, okay? um, makanya itu di rulebook sebaik sebaiknya diberi yang namanya kasus-kasus, contoh kasus supaya meringankan atau mengurangi beban ruleholes. Beberapa kali kalau bermain tagalog game, kita juga menemukan ruleholes ini dan biasanya yang pertama kali saya cek adalah rulebook. Kalau rulebook tidak bisa menjawab pertanyaan saya maka yang saya saya lakukan adalah belusuan di forum teman-teman ya di burkim.com itu ada forumnya dan anda bisa cari di search di sana tentang situasi anda barangkali ya ada pemain lain yang mengalami hal yang sama dan nah. ada jawabannya itu yang dilakukan oke okay. nah sebagai pemain yang veteran ketika bermain kembali gamenya, ya pemain-pemain yang veteran ini lebih cenderung langsung tanya tuh the point Ya, karena dia ngerti cara mainnya. How much money does each player? Tapi agak ya, lupa pemain ini pasti bawa uang di awalnya. Cuman saya lupa berapa jumlah yang dia harus dibawa. How many card do we deal out in three player? Saya biasanya main game ini 4 pemain. Nah, sekarang ini kan pemainnya cuma berdua. Nah, ini kartunya ini ada perubahan dah. Kalau bermain berdua, how many dragon card before you have to fight dragon? Ya, dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan how much, how many yang kuantifikasi seperti ini, kuantitas Kuantifikasi seperti ini, sebaiknya di-breakdown atau ditaruh di uh, sebuah chart, ya atau kotak panel khusus, supaya pemain yang veteran ini gampang nemuin dan gampang membacanya. Contoh ya, jangan nulis kayak gini, deal five cards, bagikan kart, lima kartu, masing-masing uh, lima kartu untuk dua atau tiga pemain. Jadi kalau kalian main berdua dan atau bertiga, masing-masing pemain dapat 5 kartu. Dan bagikan 4 kartu untuk 4 sampai 5 pemain. Nah, jangan nulis kayak gini. Mending kalian nulisnya kayak gini. Nah, ini lebih mudah dicerna. Bermain dengan dua orang, lima kartu per orang. Bermain tiga orang, lima kartu per orang. Jadi si pemain veteran itu langsung lihat aja, saya lagi bermain dengan berapa orang. Ya, lebih jelas. Oke. Okay? Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tentang rule book design Oke, okay, ya. Yeah. Baik, kalau gak ada, saya akan lanjutkan dulu ke board game production, ya, board game productions atau tabletop game productions. Ya, bagaimana sih caranya memproduksi game supaya bisa uh, beredar di toko-toko atau bisa dibeli secara online? Nah, perlu anda ketahui bahwa uh, kom, uh, board game atau tabletop game itu punya banyak komponen ya. Yang paling sederhana tentu saja kartu biasa, tapi ada juga yang ada boardnya. Ada packagingnya, ada boxnya, ada game piecesnya yang terbuat dari macam-macam bahan bisa plastik lah, besi atau kayu atau karton, kerdus, macam-macam das dan miniatur. Nah, semakin banyak komponen-komponen ini maka anda harus punya modal ya, anda harus punya modal dan anda harus menentukan ini kalau diproduksi secara massal harga retailnya berapa. Nah itu, itu yang yang harus menjadi sebuah keputusan. Oke. Okay. Kartu ya, kartu itu biasanya kita pakai bahan uh, art paper yang tebal ya. Uh, terdiri dari berbagai macam ukuran 208 GSM, 300 GSM, 310 GSM, 350 GSM. Ini kartu-kartu yang standar dipakai di dalam uh, table top atau board game ya, standar kartu. Oke. Okay. <tuh> Board and token, kalau board gamenya itu biasanya tebalnya 2 mm tebalnya. Kalau token, token itu elemen-elemen kecil yang nggak sebesar boardnya ya kecil-kecil begitu terbuat dari material yang sama, itu tebalnya 1,5 mm. Material yang dipakai adalah paperboard atau karton atau corrugated paper. Dan harus dilaminasi agar bisa dicetak di atasnya. Finishingnya biasanya mate atau glossy ya kebanyakan sih matte, matte ya nanti supaya nggak terlalu apa mengkilap ketika kena cahaya. Oke, okay. itu tentang board and token. Nah, ini contoh boardnya Oke. Corrugated board karton. Okay. Nah, itu ya teman -teman. Box atau uh, tempat wadah ya atau wadah dari packagingnya nya um, anda bisa beli box yang sudah jadi, ya. Cari di toko-toko itu ada box-box yang sudah jadi, tapi harganya lebih mahal, ya. Dan kalau dilihat itu ada macam-macam sih box itu bentuknya. Ada yang modelnya cuman rak box gini, yang paling murah ini. E, artinya kayak kayak boxnya packagingnya kartu, game kartu biasa. Ada itu pieces box, to pieces box ini ada cover bawah sama atas ya bisa diangkat ini yang paling umum kalau gamenya board game uh, ada juga yang booster pack ya cuma misalkan gimana kartu gitu ya uh, di sealing dengan uh, plastik seperti ini ada yang magnetik ada yang string wrap artinya nggak pakai packaging belas langsung di string wrap pakai plastik begini jadi teman-teman berbagai macam packaging yang bisa dipakai di dalam table top game ya oke okay. Uh, bikin sendiri atau mencetakkan ke orang tuh lebih baik sih karena anda bisa custom sesuka hati ukuran. Tapi kalau beli, anda harus berburu ya, berburu mencari yang paling pas. Game pieces ini banyak ya. Game pieces ini banyak sekali toko yang menjual ini. Okay. Game pieces tuh maksudnya apa? Ada wooden, di cube. Model rumah-rumahan, model quips, silinder, octagon, model cities. Ini tidak perlu bikin sendiri, teman-teman. Ya. Cukup beli, ya. bisa beli di toko yang menyediakan. oke? Okay. Jadi memang tidak perlu bikin, tapi Anda cukup membeli profit. Dice. Nah, Dice ini juga bisa beli. ya Di logo toko online itu banyak tes dengan macam-macam jenis mata 86, mata 12, mata 20 gitu ada macam-macam. -macam. Cuman kalau misalkan game Anda face-nya, face, face dash-nya itu custom, bukan 1 2 3 gambar di mana, melainkan gambar, maka solusinya adalah ada dua. Cari dash yang tidak punya face. Jadi Anda tinggal nempelin stiker, ya, tempelin stiker di situ atau Anda benar-benar custom, dash di custom, di dicetak sendiri. Oke okay, miniatur miniatur ini um, bisa resin atau plastik ya beli dari market banyak yang jual ya miniatur miniatur ini uh, atau bis kalau anda punya 3D printer bisa dibikin uh, sendiri cuman uh, yaitu ya cuman apa namanya price calculated based on weight oke okay. miniatur ini contoh kalau Anda beli miniatur di market, di online shop. Udah ready, cuman ya itu mahal jatuhnya. Ya. Ini, tapi ini mahalnya gara-gara sudah di-paint, teman-teman. Udah dicat Tapi kalau belum dicat ini nggak segini harganya harusnya. Oke, miniatur. nah Itu tadi, teman-teman. Komponen-komponen dari board game yang perlu Anda perhatikan. Dan komponen-komponen um, tersebut akan berdampak langsung terhadap biaya produksi. Nah kemudian berikutnya saya akan jelaskan apa perbedaan desain atau publisher, distributor dan fulfillment center, apa bedanya. Anda perlu tahu ini ya. Desainer atau publisher adalah perusahaan yang memegang hak cipta terhadap judul-judul game tersebut. Ya, hak ciptanya meliputi apa aset, ide gamenya dan copyrighted material yang lain. Nah, contohnya miple yang bisa membawa senjata ya. Anda tahu ya miple kecil orang orang itu tangannya ada lubangnya dan tangannya bisa ditempelin senjata ya ada pedang ada tembak itu di trademark teman-teman ya di trademark jadi kalau Anda bikin yang serupa Anda bisa kena kena uh, hajipta nah kayak gitu itu ya kemudian contoh publisher siapa? Seven Games, fantasy Flight Games, Asmudi, Days of Wonder dan sebagainya. Oke, kalau dari Indonesia kita tahu ada Kompas Gramedia, Manik Maya Storm Idea Games Mori ada Table Toys yang dari Surabaya. Itu uh, desainer sekaligus publisher karena mereka juga mempublish game-game tersebut. Oke. Okay. Distributor atau board game distributor adalah perusahaan atau toko yang tugas utamanya adalah membeli dan menjual board game-nya. Ya, dari publisher dari publisher. Ya, dia bertugas untuk menjualan berjualan ya. contohnya distributor adalah Lions Game US GDS juga di US Paradigm Infinitum di Singapura Swanpan Asia Taiwan Kompas, Indonesia dan lokal buat cafe and library jadi ada beberapa game-game lokal yang jualan juga ya game library yang jualan juga mereka berjualan game-game tersebut di uh, secara lokal ya mereka mendatangkan mengimpor lalu berjualan ini tugasnya distributor. Distributor ada banyak ya di di Indonesia, juga ada di mancanegara, juga ada. Nah, nanti dibaca sendiri, artinya Anda bisa pulaan gitu ya, bisa pulaan game-game di distributor ini. Fulfillment center, nah ini um, kalau kita mendesain board game dan pengen me, apa ya, memproduksi maka dalam jumlah banyak maka kita butuh namanya fulfillment center. Oke, okay? fulfillment center. Ada fulfillment center yang khusus untuk board game, itu ada ada di Cina, teman-teman. Jadi secara definisi fulfillment center adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk mendeliver board game kamu ke mancanegara, ya. Yeah? Oke. Okay? Jadi tugasnya fulfillment center adalah mengambil produknya dari dari pabrik menyimpannya di warehouse, kemudian mengatur pengiriman ke customer atau distributor yang pesan, semacam negara. Fulfillment center ini biasanya favorit banget untuk Kickstarter. Jadi Kickstarter adalah pendanaan massal, di mana Anda mendanai suatu board game, kemudian dicek, yang dari Indonesia ini ada berapa sih orang yang mendanai, nah itu nanti fulfillment centernya yang akan mendelegasikan, mengirimkan barangnya ke distributor yang ada di Indonesia, gitu ya. Um, Sneakered US, Starlit Citadel, Unicorn Games, Sent from China, China Division dan sebagainya. Ada fulfillment juga yang sekaligus jadi pabrik. Artinya Anda tinggal kirim desain, ya. Anda sudah sudah melakukan test play, game uh, gamenya sudah oke, okay, asetnya sudah ready. Kirimkan desainnya, kemudian mereka yang cetain mereka akan bikin satu sampel demo, kemudian demonya dikirimkan ke Anda untuk dicek dulu, printingnya, kualitasnya gimana, apa warnanya benar atau enggak, begitu ya. Setelah di ACC mereka akan lakukan pengeprinan yang secara massal Misalkan 10.000 kopi, begitu ya. Itu yang dilakukan. Kemudian mereka kirimkan. Nah, manufacturing board game. Um, nah, fulfillment center itu sebenarnya, tadi yang saya katakan adalah perusahaan yang tugasnya untuk kirim-kirim ya ke distributor. Uh, ada lagi yang namanya bulkier manufacturer. Sayangnya bulkier manufacturer ini tidak ada di Indonesia ya, mungkin jarang ada. Uh, kebanyakan ada di luar negeri. Oke, okay. company yang tugasnya adalah me membuat hasil akhir dari desain yang kamu sampaikan. Ya, jadi pokoknya tahu beres deh ya, board nya udah jadi di web, sudah siap dijual. Tahu beres. Tapi pelayanan man manufaktur ini enggak murah, memang ada minimum order dan enggak murah begitu ya. Karena memang biaya biaya produksinya besar, gitu ya. Semakin banyak order Anda, maka biaya produksinya semakin berkurang, ya, semakin Anda coba bisa coba buka-buka website ini, Print Ninja, Panda GM, Long Pack GM games.com. Di situ ada macam-macam um, apa namanya price list harga-harga uh, board game dengan macam-macam spesifikasi, ada kalkulatornya juga. Oke, okay. ini contoh panda GM, jadi dia dia spesialisasi untuk bikin board game dari Kickstarter. Ini beberapa um, apa namanya, beberapa produk yang dihasilkan. Oh ya, ini ada contoh sampel price-nya. Anda lihat ya, ini sampel price-nya. Sample card deck ya 54 kartu aja 280 GS GSM tebal kartunya, gloss blue core kartondok standard, standar 10 point quoted one sided uh, ini maksudnya adalah packagingnya ini ya yes, seperti web kalau kalian ordernya cuma 500 biji maka harganya 2,20 dolar per game kalikan aja 2,20 kali 500 kalau anda ordernya 1000 maka lebih murah. Ordernya 10.000 ribu lebih murah lagi, ya. Nah ini sampel card game, ini sampel board game yang tentu saja jatuhnya lebih mahal. Itu ya teman-teman. Oke. Okay. Di Print Ninja ini bisa kita custom sendiri dan kita ada diberi apa namanya kalkulasi kalau 500 berapa, 160 berapa dengan dengan permintaan kita sendiri. Oke. Okay. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, sayang sekali, company di Indonesia ini jarang menyediakan secara spesifik untuk nge memproduksi board game. Tapi bukan berarti nggak mampu. Ya, di Indonesia mampu mereka. Cuman mereka nggak benar, nggak menspesialikan di, uh, diri mereka untuk membuat uh, produk board game. Ya, mereka biasanya kerjakan apa? Uh, apa namanya? baliho begitu ya. Buku, cetak, kemudian uh, iklan itu biasanya mereka kerjakan sablon, printing, standard untuk keperluan promosi dan materi promosi. Dan uh, cobalah kalau kalian ingin nyetaknya tak di tempat itu, coba Anda harus bawa uh, contoh, sampel produknya ya, supaya tahu apa yang dimaksud. Misalkan Anda bawa boardnya, board gamenya, tunjukkan aja bawa dan tunjukkan. pengen bikin kayak begini, bisa enggak tempatmu begitu ya. Nah, itu macam-macam. Uh, Silahkan dicari sendiri mungkin uh, saya tidak terlalu update bagian ini, jadi Anda bisa cari sendiri, tukang print.com karton Surabaya, premierprinting.co.id. Jadi Anda bisa samperin, ini sebagian besar ada di Surabaya, tapi bisa juga ada di kota-kota lain. Gitu ya teman-teman ya. Print on demand service, ini adalah, um, kalau yang tadi, yang kayak, apa ini, Panda GM, kemudian Print Ninja, ini kan harus ordernya bombastis ya, banyak buangnya, pak saya kepengen cuman pengen ngeprint satu aja kok buat portfolio atau demo buat portfolio diri sendiri maksudnya itu satu aja pak bagaimana ada beberapa perusahaan yang ngeprint bisa ngeprintkan dengan semua quantity, quantity ya satu boleh ya game contohnya game crafter atau print and play ini ini harganya uh, sorry tiga dolar kok ya tiga dolar kok atau 2,05 tergantung dari bahan yang kamu inginkan ini kalau kartu ya maksud saya kalau kartu, 18 kartu, ini hasilnya 3,76 dolar ya ini, tapi ya seperti itu mana, tapi belum ongkos kirim ya Jadi ada beberapa perusahaan print and play yang yang apa namanya, yang uh, memungkinkan kita untuk mengeprint dan juga kondisistik nah teman-teman perusahaan seperti ini jarang sekali ada di Indonesia ini bisa jadi peluang bisnis kalau kalian kepengen bikin uh, manufacture ya factory printing factory yang khusus untuk memproduksi board game nah itu itu bisa jadi peluang bisnis oke teman-teman publishing board game nah kalau misalkan kita sudah punya produknya kita sudah siap punya produknya siap dijual nah caranya gimana uh, pertama anda bisa coba kenalan dengan publisher ya senior penutup to well known publisher. Bor game itu ya sekarang ini orang juga lihat publishernya. Jadi ada beberapa publisher publisher besar yang punya nama. Ya sama sih kayak game digital ya kita tahu ada Ubisoft, EA, Activision, uh, Blizzard ya macam-macam ya semacam itu. Publisher juga semacam itu. Ada beberapa publisher yang namanya tidak asing lagi dan kerap kali mereka memproduksi. Top yang uh, kualitasnya bagus dan gameplaynya menarik. Nah, ini kan famous, ya? Publisher yang famous, jadi kita bisa juga memberikan demo game kita kepada publisher. Kemudian, kalau publishernya nya agree untuk memproduksi ide kamu, uh, biasanya ada embel-embelnya, misalkan minta profit sharing gitu ya. Kadang-kadang minta ini ya copyright, tentang copyrightnya. Uh, keuntungannya adalah. Cepat populer, ya. Easier to get into distributor. Distributor itu berani beli game dari publisher yang terkenal. Otomatis kalau ada game baru dari publisher terkenal, mereka lebih percaya. Relatively small investment karena uh, yang kalian setor ke publisher itu cuma ide aja gitu ya. Cuma ide aja mereka yang ngeprintkan secara langsung. Ya, mereka yang ngeprintkan, mereka yang memproduksi dan mereka yang berhubungan dengan distributor. Disadvantage-nya tentu saja less profit. ya Less profit dan copyright ownership bisa jadi satu hal adalah um, publisher minta copyright-nya. Gitu ya. Copyright game asetnya minta copyright buat mereka sendiri. Jadi mereka bisa ngembangkan lagi itu jeleknya di sana. Kadang-kadang seperti itu. Publisher may have different rules and policy Jadi ada macam-macam aturan yang mungkin tidak tercatat di sini. Alternatif lain selain pakai publisher, Anda publik sendiri, publik sendiri. Seperti beberapa game yang ada di Indonesia itu sebagian besar mereka pabrik sendiri. Self-publishing itu artinya apa? Kamu sendiri yang desain, kamu sendiri yang nyetak, kamu sendiri yang produksi, ya, kamu sendiri yang packaging dan seterusnya. Termasuk distribusi, termasuk marketing dan seterusnya. Advantage-nya adalah, ya, profitnya gede, ya, nggak nggak dibatasi. Tidak perlu khawatir dengan copyright ownership. Disadvantage-nya adalah butuh biaya besar dan perlu waktu tenaga yang di, perlu didedikasikan untuk ini. ya. Dan yang pasti di side nya Anda unknown, ya. tidak diketahui oleh publisher, tidak diketahui oleh penggemar gamenya. Makanya itu perlu strategi ya, bagi yang self-publishing. Strateginya, kalau Anda memang ingin self-publishing, tanpa publisher, Anda bisa pakai crowdfunding. Crowdfunding contohnya Kickstarter. Ini adalah one popular crowdfunding platform tapi based on US ya. Kalau orang Indonesia boleh enggak? Boleh, cuman harus ada satu penanggung jawab yang tinggal atau menjadi warga negara di Amerika. Ya, jadi harus ada social ID atau KTP-nya orang Amerika yang bertanggung jawab. Ya, crowdfunding itu kan pendanaan massal. Saya punya ide, kepingin diwujudkan butuh duit 200.000 dolar. Oke. Okay. Jadi kalau yang mau danai nanti dapat reward, ya rewardnya anda ada ada macam-macam. Ada yang sekedar satu pendanaan minimal Anda sekedar dapat terima kasih doang. Ada yang dapat gamenya. Ada yang kalau kamu dananya besar namamu bisa tercantum sebagai salah satu karakter di gamenya. Kalau dananya besar lagi kamu boleh fotomu boleh di jadikan aset di dalam game-nya nah itu gitu ya itu namanya crowdfunding cuman ya itu um, mereka nggak kepengen luar orang luar US itu bisa ikutan crowdfunding di Kickstarter karena masalah keamanan security dan penipuan ya jadi mereka membatasi hanya warga Amerika saja Indiegogo itu mirip seperti Kickstarter tapi kurang populer ya enggak enggak sepopuler Uh, Kickstarter, bedanya yang di Google itu lebih worldwide okay? atau Anda bisa ikut board game design competitions. board game design competitions ini oh, nanti saya jelaskan ya ini contoh Kickstarter teman-teman ya. jadi ya, game ini butuh berapa itu, 300.000 dolar, kalau kalian lihat ada garis hijau ini ini artinya pendanaannya sudah berhasil, ini progress bar ya Garis hijau ini progres berapa? dari 0 sampai 100 Kalau hijau full, full, full begini, artinya 100 terdanai. Bahkan di sini tercatat berapa nih? 1.286 persen surplus. Wah, pendanaannya surplus. Ini 196 persen, ini 83 persen. Cara ciri ciri khas adalah ada harinya. Jadi mereka hanya membuka satu bulan untuk mendapatkan Menggali dana dari masyarakat yang mau menginvest ke board game ini, makanya itu biasanya di desainer di itu memasang marketingnya untuk mem menjual uh, ide-nya di Kickstarter supaya orang-orang mau membeli. Oke, okay. ini Indiegogo mirip ya, mirip seperti yang tadi. Kemudian board game design competition itu ada kapan hari, ada kompas board game challenge, tapi sayangnya sekarang lagi berhenti top untuk di US dan ion gaming over US, jadi ada macam-macam kompetisi yang bisa Anda ikuti. Begitu menang kompetisi, maka e, nama Anda akan dikenal. Ya, nah paling enggak, dev, publisher apa desainernya mulai dikenal orang. Oke, okay. how do I start? Ya, ini general tips saja. Saya publish saja, kecuali kalau kamu kenal publishernya langsung dan gunakan toko online secara maksimal untuk memarketkan game kamu. Kemudian ikuti pasar, ya contohnya yang uh, Subuh Surabaya Board Game Community, ya itu bisa diikuti, ya udah ikutin pasar punya apa namanya sewa apa namanya sewa tempat, kemudian uh, bisa demo di sana sekaligus jualan gitu kan, direct selling. Um, give your local board game cafe several copies of your game. Jadi ke dikasih sampel-sampel produk kepada kafe-kafe yang ada supaya apa namanya bisa nyobain banyak yang nyoba dan salah satu lagi di sini card game be to be, be good starting point jadi kalau bikin game pertama kita jangan terlalu ambisius bikin langsung double top board game yang besar yang aturannya kompleks mong no, jangan anda berangkatnya dari sesuatu yang terhadap, misalkan card game. satu, karena apa murah dan gameplay gameplaynya mudah, ya tidak kompleks, tidak kompleks, ya. Dan yang pasti kalau genrenya party game itu bisa mengundang uh, kerumunan, ya. Kalau Anda memamerkan di pasar itu banyak orang yang datang booth Anda untuk nyoba ini apa nih kok lucu begitu ya apalagi artinya lucu gitu sehingga banyak orang datang terutama anak-anak pengen coba, Nah ini mengundang kerumunan. Daripada game bulat ya, game bulat kompleks, strategi yang bulat yang uh, menurut saya kurang efektif kalau baru pertama kali masuk ya. Kemudian emphasis on character design. Artinya gameplay, oke okay, gameplay yang baik itu uh, merupakan satu hal yang akan dicari nantinya. Tapi Uh, apa, visual yang pertama kali dilihat orang, jadi bikin card game yang visualnya unik menarik gitu ya, yang stand out kalau ada maskotnya lebih baik sehingga orang langsung aware oh ada sesuatu yang lucu dan menarik dan mendatangi pasar anda don't afraid to copy another popular game mechanic improvise and make it better Ya, jadi jangan khawatir untuk jangan takut untuk uh, Mengkopi mekanik-mekanik yang sudah ada, dan Anda, tapi nggak boleh 100% di Cibla, melainkan Anda harus uh, improve, ya, di improve dibedakan temanya dan buat lebih baik. Oke, okay, ya, teman-teman, itu tentang publishing board game dan designing link Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Aman ya, teman-teman? oke. Baik ya, itu materi kita uh, untuk ini ya, untuk W13. Nah, untuk minggu depan akan dilakukan ACC. Sebenarnya. Oke, okay. asesi week ke-14. Nah, minggu depan adalah asesi week ke-14. Yang harus disiapkan adalah untuk target asesi week ke depan, Anda sudah melakukan playtest yang kedua dari hasil feedback yang kemarin. Ada hasil playtest sesuai detail yang ada di slide 8 ada analisa perubahan mekanik atau gameplay, kalau ada, dari playtest pertama, dan boleh menunjukkan desain aset. Jadi Anda boleh sedikit menunjukkan, tidak perlu semuanya, anda sudah mulai mendesain-desain silakan ditunjukkan boleh. Nanti masing-masing kelompok berpresentasi melalui Zoom menunjukkan hasil pekerjaannya ya. Begitu. Nah, ini untuk target minggu depan. Teman-teman apakah sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Uh, Pak, ada yep. saya mau tanya Pak Yip. Kok misalnya tengah sudah ACC berapa kali gini Misalkan mau ganti ganti cara permainan gamenya Kira-kira boleh enggak Pak? Oke, okay, ganti total, robot total atau gimana? Enggak Pak gak, uh, gak Lebih apa ke apa. arah penambahan sih Penambahan mekanisme Iya ya, Boleh, boleh, enggak apa, -apa. Ya, Soalnya, kalau menurut saya game yang sementara saya ini uh, Agak underwhelming sih Agak underwhelming Soalnya tidak tidak sesuai dengan ekspektasi Oke okay, ya, tapi gini Hati-hati dengan platunya ya Jadi waktu ke, jangan sampai perubahannya Malah nggak selesai nanti hasilnya ya Jadi hati-hati dengan timingnya jadi silakan, ya, silakan mau ganti mekanik gameplay walaupun sudah ACC 3 ini cuman ya itu tadi e, nanti di hasil akhir projectnya tetap dicantumkan e, apa detail alasan penggantiannya ya. alasan apa e, kenapa kok mengganti seperti itu dan e, dituliskan di laporan ya Oke, okay. nah ya, ini dia. Karena di laporan Anda ini kelihatan ya, Anda bisa lihat di laporan yang dikunjukkan. Oh, nggak ada sih, nggak ada, nggak ada. Sorry, sorry. Di laporan enggak diminta asis. Ya, pokoknya ada kasih, kasih kabar aja bahwa sudah pernah melakukan pergantian mekanik. Gitu ya, teman-teman. Ya, gitu dulu, teman-teman, uh, untuk materi minggu ini. Ya, uh, nanti recordingnya nya hasil recording -nya akan saya upload ke ULS. Seperti biasa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, saya akan end meeting, ya. Uh.